Jangan dihubungan sekian lama Mulai terasa Ada bahagia Menang yang sudah tak tentu hanya Harus bagaimana Harus jalan Coba bertahan, tak mau melepaskan hubungan yang sudah terlanjur bercerai. Memilih bertahan hanya jadi beban, lebih baik lebih. Thank okay. nya mentari, laksana cintaku ini, coba bertahan atau melepaskan hubungan yang sudah terlaju berjalan. Pilih bertahan, hanya jadi. Beli Lepaskan mencoba bertahan atau melepaskan hubungan yang sudah terlaju berjalan. Jadi mampu lebih baik Pilih Pilih lepaskan